Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi magnitudo 6,7 skala Richter yang mengguncang sumur Banten. Gempa tersebut tercatat pada Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Warga di Jakarta merasakan guncangan yang mengagetkan sekitar 10 detik. Diketahui pusat gempa berada di 52 km barat daya sumur Banten. Lokasi gempa tepatnya berada pada koordinat 701 Lintang Selatan dan 10.526 Bujur Timur.